Selamat pagi sobat semua, para pecinta batu akik se-Nusantara dan seluruh dunia. Oke, pagi ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 Januari 2021. Alhamdulillah ini dapat orderan dari Mas Fatul Moklis dari Manyar, Gresik, Jawa Timur. Ini dia pesan batu akik Blue safir ya. Ini dengan sistem pembayaran COD bayar di tempat. Jadinya jika barang udah sampai baru bayar sama kurirnya. Gitu. Oke kita lanjut saja ini ini plus safirnya benar kita buka dulu ini dimensinya 10, 1 cm ya ini ini penjahatnya bisa berubah-ubah nih Ya, ini untuk timisnya kurang lebihnya gini oke okay. ini terlalu banyak stock, ya, jadinya kita kasihkan aja buat bonus ini black opal ya kanten sempur ini gak jarum jarum jadinya bosan juga Nungguinya. oke okay, kita packing dulu dan ini sudah saya siapkan ini atau movie ya. Yeah. Nak akan packing-packing oke okay, sudah saya siapkan untuk amplopnya. kita akan cek dulu ini ya, kita akan pengen dulu untuk batu laki nya kita masukkan kita nah, biasa memasuki batik wrap bubble wrap tidak sangat bagus, bagus ini ada dua ya satu dua kita mau dapat beberapa web okay. oh, 41, okay. kan, itu, ini jangan untuk satu lah kami coba orderannya ini 85.000 apa ya, di tempat oke kita masukkan oke. Terima kasih atas pertanyaan. Selamat pagi, selamat jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, jangan lupa untuk tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.